Sean Demenian Ah YouTube saya Sean. Alright, dah lama kita tak jumpa So, uh, kerana busy-busy sikitlah. Tengok rambut pun dah mula panjang balik. So, hari ini saya ataupun Sean, ataupun Sean The Mania Sebagai Watchman Man Do Kita teruskan misi kita untuk membuat apa yang lelaki buat Dan hari ini memang istimewa sikit Kerana benda ni saya rasa bukan semua lelaki pun boleh buat lah Tetapi ini memang barang best Barang memang best Kalau anda dah baca title, patut anda dah tahu barang ni best mana kan So, sebelum kita pergi ke tempat yang ni Tempat ni memang rahsia Memang rahsia Tak boleh bagi orang tahu So Dia punya Features keselamatan pun Memang tinggi So sebelum kita nak pergi ke tempat ni Kita kena matikan alam dulu Ok jom kita lihat ya Ok so tempat ni Dijaga rapi ya So bukan sebarangan orang Boleh masuk Cuma orang yang Cuma orang yang tersendiri Ataupun orang yang terpilih saja Sama ada bos Ataupun technician Ataupun orang yang manage Tempat ni saja. So kita uh, Offkan alarm dia dulu Disarm Ok saya boleh dia tahu anda password dia Kerana anda tak tahu tempat ni pun System disarm. Uh, Ok dah disarm dah Dah boleh masuk Alright So Jom kita pergi pulak Tengok uh, tempatnya apa ini. Bukan sahaja ada alarm sistem Dijaga dengan alarm sistem Tengok kunci dia banyak ni So anda tahulah banyak lock yang kita Kena ada, right jom kita buka Okay guys, kita dah masuk ke dalam sini dan kalau anda boleh dengar bunyi bising kan? Ha, apa benda yang bising-bising tu? Inilah apa yang Sean akan buat pada hari ni. Ha, kita bagi anda lihat. Nampak tak? Haa, nampak tak? Inilah dia mesin-mesin. Mesin-mesin cetak wang. Cetak wang. Ya. Yeah. Ni kita panggil apa? Ini adalah mining machine. Ataupun kita kata Bitcoin mining machine. Ini... Apa yang kita dapat daripada mesin-mesin ni sebenarnya dia boleh uh, dijual dengan harga yang tinggi So that's why kita ada orang buat yang ni So tugas Sean pada hari ini apa? Tugas saya pada hari ini adalah untuk, uh, untuk membesarkan uh, mesin-mesin yang ni uh, Diharapkan anda boleh dengar sebab bising kan di sini So, mesin-mesin dia macam ni Kita boleh panggil mesin ni sebagai super Supercomputer So, dengan mesin-mesin macam ni lah Dia dapat menjana pendapatan Alright, kenapa saya nak bersihkan mesin dia ni? Kerana Sambil-sambil uh, tu anda lihatlah mesin tu ya uh, Beginilah keadaan mesin Mesin-mesin uh, Banyak yang tak jalan Kerana uh, disebabkan dia terlalu panas Dia ada masalah teknikal sikit Kena kena servis lah dan inilah keadaan. Tengok dia cukup kotor. Nama tak? Kotor. Memang kotor truk ini semua hab habuk abuk ah. Nampak? Hi tengok. Wah, nampak? So hari ini Sean akan uh, membersihkan mesin-mesinnya ni dan pastikan mereka berjalan seperti biasa. Ini yang berjalan. Yang tak berjalan tu kita kena servis balik. Ini yang berjalan lah. Legendary Right Okay beginilah keadaan mesin Yang dalam keadaan yang sangat kotor Nampak Debu-debu dia Oh, Memang kotor So kita nak bersihkan dia Dan jadikan dia balik macam ni Ni memang kotor lah Debu dia tengok oh. Nampak tak Hei oh. kotor gila lah ni, nampak Ooh. so disebabkan banyak habuk-habuknya nanti kita akan uh, menggunakan A-Compressor yang inilah untuk bersihkan dia dan ini adalah dashboard saya alright, dashboard untuk bersihkan habuk-habuk tu, nanti saya akan tunjukkan caranya macam mana Okay, so sekarang kita dah buka mesin ya ni. Inilah mesin mining ataupun uh, ni brand dia Nminer L3. Dia memang ada banyak, ada banyaklah jenis, ada jenis untuk uh, mine Bitcoin, Ethereum macam yang ni, Litecoin. So sekarang keadaan dia memang sangat kotor lah. Kita akan buka ni, ini power supply, inilah lah mesin dia. Kita akan buka dua-dua uh, ni, lepas tu kita akan bersihkan dalam tu. Hilangkan habuk-habuk uh, yang ni uh, supaya dia tidak panas. Kerana bila dia panas, dia akan uh, menyebabkan mesin ni hang lah. Dan kalau bernasib tak baik, bot-bot uh, di dalam pun akan terbakar. Kalau dah bakar, you akan kena repair lah, mahal lah. Oke, okay, mula-mula kita cabutkan wire dia dulu. Asingkan power supply dengan mining machine. Alright, wire dia di sini. Tercabut dulu. Ah, ni power supply. Sekarang kita nak buka ni pula. Nampak Screw. Rum kita lihat isi dalam. Kotor kan? Ah. nampak bahagian inilah yang kita kena bersihkan. Ni debu-debu dia. Ah, kita kena bersihkan ni. Mesin-mesin ni tak boleh dibuka sebarangan eh. Diserapkan kalau anda buka Anda nampak tak dia ada ni Warranty sticker ha, Warranty sticker dia Kalau dah buka memang warranty dia spoil lah. Tapi kita tahu repair So kita boleh buka Untung Kita lihat keadaan di dalam dia macam mana Yang ni nampak Kotor Dia sepatutnya kena bersih ni Dia kena bersih Kena angin kena lalu daripada sini Baru dia boleh sejukkan Buat-buat di dalam ni Nampak Dah begitu Tebal lah tengok eh Nampak nampak Oi. Nampak Nampak Oi. Belakang dia Nampak Dia bersih sikit kan Sebab daripada depan Dia dah sangkut dah Banyak So daripada belakang dia Dia bersih sikit Sepatutnya dia macam ni tau Alright Sekarang kita keluarkan bot ni Kita tengok ha, Di sini ada 4 keping 4 keping bot. board Nampak Kotor. Oh. Habah. Oh. Ini memang dapat betul-betul kotorlah ni. di dalam dia. Oke, okay, so sekarang kita nak hidupkan benih Dah penuh Angin dah penuh So kita dah boleh mula membersih dah Alright, jom kita membersih Haa Sekarang dah bersih kita pasang balik. Dah bersih ya, hamba. hilang debu-debu dah. Cina-cina hamba. So, dah hilang debu tu dia dah tak panas panaslah. Supaya dia ha, terus beroperasi dalam 24 jam sehari ya. Dan mesin-mesinnya ni memang dia tak boleh henti ya. Kalau henti pun mungkin seminggu, dua minggu, 3 minggu saja. Henti pun mungkin sejam dua. Tak lama Sebab you kan Semakin lama dia henti Semakin lama lah Anda akan dapat income Terusnya ni pula kita bawa balik Sekarang yang ni dah dipersekaan dan kita akan kembalikan dia kepada rack nanti. So inilah apa yang John katakan. Ini adalah What's Man Do? Tengok, foto dia kan? Ha. Tengok tangan John. Ah, hitam. <laughs> so What's Man Do memang ijarah kita kata 3D job pun kita buat dangerous, difficulty dengan dirty. Ha. Itulah yang bahaya yang kotor, yang susah memang lelaki buat jadi so, sekarang kita akan pasang balik dan selesailah kita punya video pada hari ini tetapi Sean tetap kena bersihkan semua-semua mesin yang ini dulu yang saya tunjukkan satu, tapi saya kena bersihkan banyak alright, kita mulai So, inilah keadaan dia Ini dah hijau Dan hijau Cantik Betul-betul Okay, so begitulah keadaan uh, Cara Sean buat ata Ataupun salah satu kerja Sean sebagai lelaki lah What's man do? So, Sean Domania, what's man do? So, itulah salah satu kerja yang Sean buat Bersihkan uh, mesin melombong ataupun mining machine ni Dan juga uh, maintain lah Selepas kita dah bersih, kalau dia tak jalan Kita akan service, kita akan check balik, reset semua Pastikan everything is good Dan ketengok tangan aku hitam tu <laughs> kan Dan itulah debu-debu yang yang ada Ataupun yang kita bersihkan daripada mesin-mesin ni -mesin. Dalam satu unit ni ada 40 mesin so biasa kita panggil lot kecil lah. Kalau lot besar boleh tampung 100 unit Dan kalau besar lagi lebih daripada tu lah Jadi so, Sean kena pastikan semua 40 biji yang tu Dan kena pastikan dia berjalan Dan sebelum kita berakhir Kita punya channel ataupun kita punya video kali ni Kita buat sesuatu pada debu tu ya Baik kita tulis sikit Oh tak nampak Sean The Minion Sean The Minion Alright kepada anda yang minat pada channel Sean jangan lupa untuk subscribe like dan share ya. Alright kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Sean The Minion. 干杯